di <laughs> buku coba main di sini ya. Udah main biasa aja. Eh, cepat sudah siap dulu. Kamu lo belum siap. mau main apa itu? Sudahlah. Aku juga mau nyoba. Oh, yang zombie kan? Enggak tahu aku, Cuma sudah. Lopi lopi nih keluarin dulu ya, sah. takut ya. Yeah. Tar keluarin dulu dia, keluarin dia dulu. Ejak, bentar aja, bentar aja ya. Enda. Bentar aja ya. Kamu coba pernah lihat anu nggak, barung berkepala merah. Lihat dulu aja, ya. nanti kalau sudah lihat, masuk lagi roomnya ya. Lihat dulu. Genit kok itu hantunya ya. Cepat sudah. Hai, Baju pang Eh, hai, jadi dokter, jadi genit tuh lu, hai, Nah, Nah, mulai dulu, nah gitu loh. hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, apa hai, hai, hai, Ajar, Halo, kundang, sini sudah kundang, kasihan betul deh Sudah ada kajak dan main di sini. Ya, Sudah aku ganti, aku ganti, aku ganti. Wah, semuanya tidak punya mapnya lagi. punya kuota mas akun tamu di bawah level 30 tidak bisa satu tim reja ini kayaknya nih iya kayaknya kenapa kenapa akun yang levelnya di bawah 30 nggak bisa nyok main nano aja sudah deathmatch deathmatch yang tadi Duh, sekarang kok nggak bisa ya? Ini baru, kalaupun akunnya reja, baru red match aja. Kayak red match aja. Tinggi, tinggi. Tinggi, tinggi. Tinggi, Ini squat, oke. Oke, ini Kira dua orang dua orang, pak Suire. iya tapi kan gak mau bergerak gak mau main barbara ya aduh main kayak gini saat mendarat sudah dekat Silakan kembali ke tempat duduk anda kencangkan sabuk pengaman tegakkan sandaran kursi melipat meja dan membuka penutup jendela Mending lihat-lihat iya. Ini main barbar, ini iya. Main barbar, -bar. <laughs> iya. susah besar, cepat. Apa ini ini? Sama John. Sabar. Berarti mati dulu, mati dulu kita. Ada granat dong. Aku ada panci. Temu musuh datang. Sebelah mana? Ini nggak masuk. Juga. <laughs> Wih, reja, cuy. Oh ini kayaknya barbarnya anu memang udah pakai pistol ini iya tanpa, ya, tanpa senjata ini Oh iya oh. ini yang seru ini oh. pakai panci aja panci yang paling oh. kuat raunya. ini aku barber ini datengin musuh ini oh berani aku kerja sama panci aja berarti gak jadi berarti nah ini aja ada aku Panci yang paling kuat Aku dapat 14 nah. Aku ada Anu nah Bom Moloto Nah itu lebih kuat itu Untuk perut Oh, itu langsung sana. di bawah kaki kita. baru mau minum. ih. Ya. baru mau ngelempar Baya bom molotov. mau kayak apa sih? banyaknya. dipukul dari belakang kan. banyaknya di tamannya. Ya, itu sih ramen terang minyak pukul semuanya <laughs> nyok nyok di lempar dibakar itu iiiih hmm. pukulnya hmm. belakang Bisanya, anaknya dulu nyincungin memang Cingkilnya aku. Iyalah. Ayo kita main lagi mas. Sendiri. <laughs> Jangan John, kasiannya. Oh, kalian dua termaati kah? Iya lah. Termaati kah? Aku baru mau minum dipukul. Eh kamu cari cari Anuku. Di situ ada, ya? ada molotov. ada ada ambil bom yang aneh itu loh oh, Mana, sih mayat? Tentori. mana, Tentori. mana Tentori. si mayat Tentori. mana Tentori. si mayatmu itu itu nah na. ajar-ajar Mas Ih <tori> <tori> kena sendiri <tori> tolol <tuk> <tuk> <tuk> anaknya dilempar nyonya ada yang datangnya, kamu mati itu sekali pukul anakmu dipukul anakmu dipukul, <tuk> anakmu dipukul.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 Ada musuh datang ya Ada musuh datang Ada berapa? Ada musuh datang, ada yang tadi Gak tau ya, pokoknya ada yang tadi Apa itu? Oh itu nah Bet bawah aja yuk ay, ay, ay, ay, ay, ay. Aduh ke depan sana